selamat datang di channel aku jangan lupa subscribe ya aku hitung dari mulai sekarang ah the trua Merci hi guys welcome back to my channel ketemu lagi sama aku Sinta dan hari ini aku sama si makibau kita mau kemana saya mau ke rumah mama aku kita mau ke rumah mertua Soalnya mau belajar bikin kue gitu Sama mertua Mau nah, ajarin kamu Biar pinter masak Biar pintar masak katanya Siapa takut lah, aku pasti bisa Stim. Aku pasti bisa mantap <laughs> Tapi nanti kalau udah jadi kuenya Kamu harus makan ya Nyicip aja kurang suka Tuh. Kayak nyicip. gitu kamu Mama. Oh, nyicip aja udah deh pokoknya, kalau kalian pengen tahu gimana aku tuh bikin kue sama mertua Just keep watching ya guys Yaudah guys, aku mau langsung berangkat aja sama suami aku Hati-hati yang itu si Maki Mana? Nah, ikut Mas. Selalu kepo hey, Maki Kucing ini selalu kepo bermirsa Saragi. Coba saya bisa diambil dulu sana sana, pada, Pada buat Oke. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, hari ini tuh kebetulan adalah hari ayah. Father Day gitu, kalau di, di sini ya, di New Caledonia ini hari Ayah hari ini. Jadi kita sekalian mau loncatin hari Ayah. Apaan? ya oh iya berat kuncinya ada di sayang ah, aduh ya Allah berat banget tas aku sayang. Oh my god Hari ini kita hektik banget Soalnya kita mau Bikin video tutorial masak juga Sama my mom Lapar lagi guys Lapar geng Lapar geng Bau lambung geng khusus kita balamung soalnya kita belum makan sekarang udah mau jam satu ya biasanya kalau belum makan emosi kan suka meningkat gitu jadi jangan sampai bikin jengkel suami bikin jengkel suami. suami aku yang paling paling paling aku paling aku sayang tapi dia itu paling ngejil kalau dikasih tahu yang nginjir guys. Oke okay, guys, udah nyampe lagi ternyata. Tuh mama mertuanya cuman, cuman berapa sih? Cuman satu, satu menit. angganya nyampe satu menit belum mama. Karena tadi tasnya berat, aku mau kayak giniin aja. Mama mertua udah nginjir. Tadi kaget ada anjing bilang anjing goblok Maaf ya guys Gak sengaja Kita bawa kado juga guys Buat papa mertua Karena sekali lagi hari ini itu adalah Father day gitu guys Jadi Harus bawa sesuatu gitu Buat mertua ya Buka hey, kamera ya. kamu aja sel Bonjour, bonjour tout le monde. Hello. Salut. Ça va Indira. Salut. Vous en plus. Hein. Oui. Merci. Papa, Joyeux, Joyeux. joyeux. Bon pet, bon pet bon de père. Mais, mais, mais, mes Pas oreilles. Buffet DPR Papa. Siap semua kok, Bonjour telat. Ya apa-apa. Assalamualaikum. Biasa Ranggem Ibu aku teh segala te dibawa. Aduh ya Allah. capek banget aku. Kita mau ini, Nak mau bikin uh, nge-set bolu-bolu yang uh, bunda suka ya nanti lihatlah cara caranya oke okay? mau tahu hmm. jangan lupa jangan lupa subscribe ya, ya. sama apa mah uh, sama lonceng ting-ting ting-ting ting-ting kuku kukuh pari ya pari olah olah olah oh, olah olah olah sa Sekisa. sekisah sekisah Shaykisha, Shaykisha Saya Paris Dia Paris Tuh-tuh, cahamu Minyong namanya Paris Kucing barunya si nama sama papa Paris Dah? il Sapel Paris. Paris. Namanya Paris. Saya lekado de anniversary de Papa apa Pak? Paris. Ini ada lukisan ya Mam. Lukisan kucing. Soalnya si Mama suka kucing. Mama sih prepare Mama. Si Bia Mamu. Nanti kita bikin video yang nanti. Saya oh, nama Paris Paris saya 3 Dia 3 bulan Dia baru 3 bulan yang paling Dia yang paling ganteng katanya Pas ke, ada teh Papa mau ke Ilbo parler Indonesia Sedikit Saya bisa bahasa Indonesia sedikit <laughs> Biasa Alhamdulillah terima kasih Alhamdulillah terima kasih guys <laughs> Eh bahasa Sunda susu cukup. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Sawang sulna. Sawang sulna. Makanya Bapak mertua aku bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Sunda juga. Jadi multi talent. Papa, papa mertua, apalagi mama mertua. kalau bisa bahasa orang mah. Iya iya, apalagi kita kan udah hebring gitu ya geng abe. ya geng <laughs> mama batu aku bisa bahasa apa aja sih bisa Arab hmm. paling pintar bahasa Arab hmm. kalian pasti pengen tahu kan multi talenta gitu uh -uh, multi talent banget kalau kalian udah melihat mertua aku ngomong bahasa Arab plus ngajinya, itu sih yang, yang paling aku suka masih ngaji nanya oke okay nya? ngaji sebelum masak lagi sebelum masak ya, gini kan? jadi bunda tuh mau bikin ini hmm, blanket, blanket itu kalau bahasa Indonesianya apa sih? blanket uh, tiga ya? gitu, oh, iya, Iga. jadi ini uh, bahasa Prancisnya kita bikin resep blanquette de wall ya. alang-sien, gitu. alang-sien, enak loh. bahan-bahannya apa bu, bunda? bahan-bahannya? oh bahan-bahannya mudah gitu kan kita bikin ada apa sih namanya kalau di Indonesia gitu rempah-rempah gitu ya kalau ya. bahasa Prancisnya ini bouquet garni, eh every provence gitu <tuh> <tuh> terus di dalamnya kat, pakai bechamel bechamel itu <tuh> dari tepung terigu mm -hmm. terus pakai apa sih namanya kalau bahasa indonesianya kalau bahasa Prancisnya ber berteh uh, apa sih eh uh, butter butter, butter. Oh, ya yeah. terus butter ya yeah, butter uh, parintel apa sih tepung terigu apa tepung terigu apa aja gitulah mm -hmm. terus pakai susu susu susu cair gitu terus di, di melange dicampur dicampur gitu. nggak nah, oh, gitu. usah pakai garam nggak usah pakai apa? oh nggak usah pakai garam nggak no, usah nanti kita uh, pakai uh, lorier lorier tuh salam, salam perancis gitu ya. salam namanya lorier lorier itu uh, salamnya orang perancis gitu dahko ah gampang banget guys gampang banget guys. kita uh, di direbus dulu dagingnya daging iga gitu kan iya ya terus nantilah kita makan bareng bareng terus kita hmm. bikin juga ini apa sih ayam pan gitu. boleh roti kalau bahasa Prancisnya gitu hmm. kan nah. Ini sambal terasinya nggak pakai ulekan ya. ya Kita pakai blender aja lah, modern gitu Bener bunda eh, enggak Ih enggak. jangan susah-susah Jadi kalau misalnya orang Indonesia pengen buat gampang ya bunda ya? Eh, gampang sekali nak Gampang berarti tuh bahan-bahannya eh. gampang dicari di manapun pokoknya yang suka masak gitu nggak usah repot-repot yang penting kita hati kita aja kalau bahasa Prancisnya abe dan mm -mm. kalau bahasa Indonesia dengan penuh, penuh sayang. kasih sayang kasih ya sayang, masak gitu iya berarti bukan sama pasangan aja ya mah bu ya. penuh kasih sayang jadi masakan juga Mama, temio, temio, badulipa, bangdung, tingser. Lucu banget nih, eh. anak lucu nih, anak mama nih, anak mama nih, anak siapa nih? Hmm. Oh iya guys, buat kalian yang pengen tahu. Uh, apa sih sayang video masak-masak aku masak uh, bikin kue sama mertua nanti aku bi bakalan bikin videonya terpisah ya nanti aku bakalan kasih linknya di description box oke okay? Dodo. Alors. <laughs> c'est <T> fatige. <laughs> Son dire le bébé. Tapote. Mm -hmm. pas le gato. le bébé. C'est C'est ça. 5 Alors c'est pas C'est En fait, les Ben-Kun, ils ont la faculté de préhension, ils non. peuvent prendre comme un pouce, ils en ont même un ou deux ou trois. Faites-tu peut tenir une cigarette comme ça Selon le nombre de pouces qu'ils ont, ça donne la valeur au chien. C'est trop mignon C'est pas du... See you next time Yes, yeah, see you next time, Mama. Selamat bikin kue ya Mmh, Ya, sempre Matoako, lagi bikin kueh, lagi Uceng banget ya, Uceng. Uceng banget, Uceng. Uceng, capek. Keren banget. Coklat, lihat ya. free Freusi. Awek kuduk usir lah. Hah? Kamu kemana kamu? Komitan. Kemana? Komitan kemana? Kenapa kamu komitan? Pulang, capek capek. Pulang, kanak? Maruk sih ya. Mau. Capek ya. Rokan, Rokan, itu. Rokan. Sampai ketemu lagi ya. terima kasih. Kita bikin video berikutnya. Kak. Jeronya, jerot tuh. Jeronya. Jeronya. Kembang jeronya. Pokoknya sampai ketemu lagi di vlog berikutnya ya guys. Bye. Sampai